Halo guys, kali ini berjumpa lagi dengan channel saya, Yt Chris Manto Oke, okay, kali ini saya ingin berbagi atau membahas bagaimana cara memperbaiki Toshiba c 840 C800 atau sejenisnya, perusakannya ini, mati total uh, Kadang dia nyala, tapi tidak mau ditekan powernya oke okay, sebelum mulai kita klik dulu subscribe like comment dan share nya ya guys jika sudah klik subscribe like komen dan share nya oke okay, kita langsung ke tutorial atau cara bagaimana memperbaikinya dan langsung ke tutorialnya oke okay, ini motherboard C800 atau C840 tipe ini atau sejenisnya ini kerusakannya yang saya kasih tahu di awal tadi ini telah saya bongkar dari casingnya ini casingnya oke kita cek kemudian kita harus menggunakan kaca pembesar, jadi guys kita cari dan ini telah saya temukan kerusakannya ternyata IC keramik yang ini pecah Nah, jadi kita coba ganti dulu IC keramik ini. Semoga berhasil, tunggu dulu ya. Oke, ini telah saya ganti IC keramiknya. Ini IC keramik yang lama, guys. Oke, kita lihat. Ini yang baru, ini masih panas, kita tunggu biar dingin dulu, baru kita tes colok charger lagi, mudah-mudahan berhasil, guys. Oke ini telah dingin kemudian kita coba colok casannya, semoga berhasil guys Oke lampu indikatornya telah menyala kemudian kita tekan tombol keluar Oke pipasnya muter dan lampu bawah telah menyala kita coba pasang di casing apa sudah normal nampil belum oke okay, ini telah saya pasang casingnya kemudian kita colok casannya ke pacardernya kita coba tekan power mudah-mudahan nampil normal oke okay, telah nampil gambarnya jadi demikianlah cara memperbaiki Toshiba yang tidak mau tekan tombol powernya sekian dan terima kasih guys mantap